Mari kita main tebak-tebakan. Gambar apakah ini? Ini gambar mobil bus. Mari kita lihat. Kamu benar. Gambar apakah ini? Helikopter Mari kita lihat Kamu benar Kamu pintar Gambar apakah ini? Mobil pemadam Mari kita lihat Kamu pintar Gambar apakah ini? Pesawat Mari kita lihat Kamu benar Gambar apakah ini? Kereta api Mari kita lihat Kamu benar Gambar apakah ini? laut. Mari kita lihat Kamu benar Kamu pintar Jangan lupa di like dan subscribe ya Terima kasih